Di sini kami menggunakan situs website GSM Arena untuk mengecek perangkat dan detail spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat kami ya. Di sini kami menggunakan Google Pixel 4 ya. 4i tepatnya. Oke. Jadi kalian masukkan saja tipe HP kalian ya apabila kalian masih belum yakin Virtual background sudah bisa dan support di perangkat kalian ya. Jadi kalian perhatikan pada bagian ini ya untuk detailnya ya, seperti RAM, prosesor, dan lain sebagainya ya. Jika salah satu dari detail perangkat kalian ini tidak mendukung syarat minimal yang disediakan oleh aplikasi meeting ya maka pastinya kalian tidak dapat menggunakan fungsi atau fitur tersebut di perangkat kalian. Kemudian, apa saja persyaratan minimal virtual background Google Meet? Oke, untuk mengecek persyaratan minimalnya, kalian dapat mengetikkan seperti ini pada Google ya. Pengertian virtual background. Oke, kemudian pada hasilnya kalian pilih yang ini ya. Oke, di sini sudah kami rangkum langsung dari support pihak Google sendiri, ya. Untuk apa saja persyaratannya? Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah untuk perangkat Android, ya. Oke, di sini seperti yang dapat kalian lihat, apabila kalian menggunakan Samsung Galaxy, ya, maka versi minimalnya yaitu adalah versi Samsung Galaxy S9, ya, atau yang lebih tinggi. Okay. Selanjutnya jika smartphone kalian adalah Google Pixel Maka itu adalah versi 3 ya untuk minimalnya Atau yang lebih tinggi Nah kemudian untuk perangkat lainnya Kalian harus memastikan perangkat tersebut memiliki spesifikasi yang setara dengan Google Pixel 3 Atau Samsung Galaxy S9 nya Oke okay. kalian dapat mengeceknya yang kedua yaitu untuk perangkat iOS atau iPhone-nya, seperti yang dapat kalian lihat di sini. Perangkat iPhone kalian harus minimal versi 8-nya atau lebih tinggi, pastinya. Kemudian, untuk iPad, mereka harus generasi 5 atau lebih tinggi, ya. Selanjutnya yaitu untuk sistem operasinya, ya. Mereka minimal harus iOS 12 ya atau lebih tinggi juga, nah. Jika perangkat kalian sudah memenuhi, maka fitur Virtual Background pastinya dapat kalian gunakan di aplikasi Google Meet kalian. Adapun untuk cara lainnya yang dapat kalian gunakan yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya. Seperti yang sudah kami jelaskan di video tutorial, trik cara menggunakan Virtual Background, ya. Oke, kalian dapat mengkliknya pada link di atas, ya. Oke. Ini tentunya dapat kalian terapkan di perangkat kalian ya jika masih belum support untuk secara langsung menggunakan fungsinya Berdasarkan riset yang sudah kami lakukan Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengupgrade perangkat kalian ke perangkat yang lebih baru ya Karena pada dasarnya teknologi ini hanya dapat digunakan oleh hardware atau perangkat keras yang terbaru Oke sekian, semoga dapat menjelaskannya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.